Harga emas hari ini di PT Aneka Tambang Terbuka Antam Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022 masih stagnan jika dibandingkan dengan harga kemarin. Berdasarkan informasi dari unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual tetap senilai Rp999.000, masih sama dengan perdagangan sebelumnya Jumat tanggal 17 Juni tahun 2022. Adapun emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram dijual seharga Rp 549.500 rupiah. Selanjutnya, untuk harga emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dibanderol 4.770.000 rupiah, sedangkan emas batangan dengan satuan 10 gram dijual dengan harga 9.485.000 rupiah. Harga emas untuk satuan 50 gram dibanderol rp rupiah. Sedangkan untuk cetakan berukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga 94.112.000 rupiah yang saat ini keduanya belum tersedia. Adapun ukuran 1000 gram dibanderol 939.600.000 rupiah. Sementara itu, harga jual kembali, buai bek, emas antam berada di level 876.000 rupiah per gram, naik 1000 dibandingkan dengan harga sebelumnya. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari 10 juta rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 18 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.